kiruk pikuk tuntutan jaksa selama 12 tahun dengan abad hakim wahyu iman santoso adalah hakim ketua yang memeriksa atau mengadili perkara pembunuhan brigadir yosua dengan terdakwa ferdi sambo, putri Chandrawati, kuat maruf, Riki rizal dan elisar Proses persidangan sudah memasuki babak tuntutan jaksa yang masing-masing terdakwa dituntut seumur hidup untuk terdakwa Verdi Sambo, 12 tahun untuk Elizar, dan 8 tahun untuk Riki Rizal, Kuat Maruf, dan Putri Candrawati. Walaupun tuntutan jaksa ini banyak menuai protes dan pendapat negatif, baik dari para pakar hukum pidana, praktisi hukum sampai masyarakat pun banyak yang mempertanyakan kenetralan JPU atau perasaan keadilan JPU. Sidang mendatang, masuk pada agenda pledoi atau jawaban pembelaan dari masing-masing kuasa hukum dan atau terdakwa atas tuntutan JPU. Adalah Hakim Wahyu Iman Santoso yang nantinya akan memimpin untuk mengambil keputusan setelah mendengarkan tuntutan JPU, pledoi kuasa hukum terdakwa, dan dilanjutkan pada replik serta duplik dari masing-masing JPU dan PH terdakwa. Wahyu Iman Santoso sebagai ketua majelis dan hakim anggota lainnya yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, memiliki independensi untuk memutus perkara ini, yaitu berdasarkan keterangan dan alat bukti serta fakta dalam persidangan, dan tentunya berdasarkan keyakinan para majelis hakim. Kemudian siapa Wahyu Iman Santoso ini? Hakim Wahyu adalah merupakan Wakil Ketua Pengadilan Negeri PN Selatan, yang diangkat pada tanggal 9 Maret tahun 2022. Wahyu lahir tanggal 17 Februari tahun 1976 dan menjadi CPNS pada tahun 1999. Sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan di PN Jakarta Selatan, Wahyu menjabat sebagai Ketua PN Denpasar, yang sebelumnya juga Wahyu pernah menjabat sebagai Ketua PN Kediri kelas 1B dan Ketua PN kelas 1A Batam. Banyak dari kalangan pengamat, praktisi hukum bahkan pakar hukum, terlebih masyarakat yang menunggu keputusan Majelis Hakim dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Tentu saja ini menjadi satu bahan pertimbangan Majelis Hakim walaupun porsinya tidak terlalu besar sebagai bahan pertimbangan. Namun dari perjalanan persidangannya, terlihat dan terasa jelas, bahwa Majelis Hakim benar-benar sudah mengetahui, dan bahkan menguasai persoalan yang sedang disidangkannya. Dari proses pemeriksaan saksi sampai dengan terdakwa, Hakim Wahyu Iman Santoso menggali keterangan dari masing-masing saksi dan terdakwa dengan teliti dan detail, sehingga secara visual dapat tergambar bahwa Hakim Wahyu dapat memutus perkara ini dengan seadil adiknya. Setelah JPU membacakan tuntutannya, berbagai pihak banyak yang menyayangkan dan menyesali apa yang jadi tuntutan JPU. Namun demikian, JPU memiliki independensi dalam melakukan tuntutan, pasti sudah melalui kajian yang bersumber dari fakta persidangan. Proses persidangan masih beberapa tahapan lagi, antara lain Peldoi atau Pembelaan, Replik, dan Duplik. Terakhir adalah keputusan Majelis Hakim yang menjadi akhir dalam tahapan sidang. Kemungkinan akan berlanjut kepada banding bagi para pihak yang kurang puas atas hasil putusan hakim. Demikian, kami hanya menyampaikan dan andalah yang menentukan. Berikan pendapat Anda pada kolom komentar.